Sindene Nabi itu nate ngantos masuk nos, mereka kelaparan, koyok kelaparan, sing dialami kaumnya Nabi Yusuf Terus ngamuk, nak kira kira mandi, nopo? Nak kira kira mandi, timang, kalau tanggamuk, kere gue, cublik kono tabasuke, kue tabake. Jadi masuk nol, nak kira kira mandi, monggo. Nak kira mandi, rautso. Naku iisain, nukisain, nukisain, nukisain, kere di boleh gang ronggulan kayak sing utang deh ini kalau tak apa juga, kaya tak apa maksudnya, kita rapayu rabi, jemili kepegatan rapayu rabi yang mau maksudnya, papat jadi maksudnya, ya lah, nak mandi nak mandi ojo, demenisin, no? demenisin sama maksudnya dihitung lah, masalah hati biaya maksudnya, tau orang-orang yang ngoten, kira-kira mandi, serah usah kemalalah nyalano pengiran jute jare buka suka ya rak ado rak. Nyukuri yang sudah ada menapa? Nyukuri yang apa Kalau ada sapa wa ta'ala fartakib mongko ngetene usiro lahu. Oh nggih mumpung Ini eling contoh wae. Kene iki conto mawon. Iki kitab Mukhtarusi Kha dikarang eh, Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi. Indu aneri yang dikarang Imam Johari sing Asyikha'e dikarang Imam Sinten? Johari beliau kan masalah musammah. Bismillahirrahmanirrahim wal alihah al asnam. Anal ibadah Wa Wa Lama ali Jadi kadang-kadang ilahun di jamaah alihah. Nah, jamaah itu karena mereka di keyakinan tuhan itu jumlahnya banyak. Bukan berdasar ada fakta Ilah itu dua atau tiga Ini hebat ulama Jadi kadang lafat itu Allah tapi menurut mereka Itu yang menolong tafsir mas Misalnya ada orang kafaru Suma amanu, suma kafaru, suma amanu Itu mesti ngetafsir-tafsir kan Amanu itu kafaru ini karena kalau amanu hakikotan Itu dawe nabi yang alamatkan nabi-nabi Wakadai likal iman khinatu kholitu Basya satu al -kuduk. Manus kali tertanam, ini kura iso ilan, mana kira saut di murtad, sebenarnya teori murtad itu, nak coro bangun klu pura ele cawi, murtad itu, yo coro lahir, wono murtad, lanjut laman iman di rapati, iman, merkoni ngo taurat, ngo injil, angelibu, alamat umat Nabi, bi, fahal ya rtatua, hatun, sakto tanditi, ni iba dan tahulafi, apa umat Nabi, wano seng murtad, sa useng masuk, ya wiroklu bi, lah, kununjo non normal, lego rano murtad karena orang murtad itu dari awal zaman iman itu masih ramai maka ini ada tafsir itu ada amanu, berarti di hiram khafar ini ternama, pakai kotak itu ya mungkin mereka nama itu terserah di bukan berdasar ma'alai fi nafsi ya kalau itu ada harga ini suka, ada yang di desa, saya ada harga ini ada harga pinter, ada tangga buah lul kabeh. Ya, tapi ya, orang, -orang, tertentu, ya orang, orang ya orang, ya wa um la fi nafsi. Jika bertuhan itu ya mari bingung, merkoh kue roh pengiran, terus nak roh pangeran, terus ke roh sadar makhluk roh tapi tetap kepenroh mana nih terus Alih mana nih Tahayyaroh ya bingung-bingung sih keren dari Makomes Makom keren Makomes bingung kalau itu trikul absorb bahwa itu trikul absorb tapi apa di keyakinan kuno cari wujudnya Muhammadin Nadiro laro akhirnya tak Allah Tahayyaroh terus keren ngeri semale bingung itu tapi semaju ngeri semale bingung Makomes makom jadi eling-elingnya Ya Kan kayak ning syair-syair kok zidni fi hubbika tahayuran lagu-lagu Mesir zidni fi hubbika tahayuran Ya Allah saya mencintai Nabi ini bikin tambah bingung jadi tambah bingung tambah penasaran terus tambah kepengen lihat zidni fi hubbika tahayuran Memang kayak gue ngurusi pangeran kan ya bingung Isubo mbah tenanan kona ilenggo niyo no warakuto kue to sarasa-rasen. Koe orang rapati nyembah bu timun pun roko. Tapi nak nyembah tenanan terus yakin nak nyembah penting. Tengko ceris warko fadoli pengiran. Gunu jo no nak fadol ngibat demo cok tenanan. Mana wong ale muraw ibadah tenanan. Ceris bu timak ngit. Iti mata lal ama. Koe renang ambal iobut titiran pun roko. Kito panas tenan kan iobrayana kan? Neng roko. Akiri pinggung ngitung terus racil lesno. Kadang nak istighfar, nungguangis. Kadang, kurang kuyurang dinaga istighfar. wadang kadang istighfar, nungguangis. Kadang dua blok. wah pengiran rohman rohim. Kadang was-was. Gue dulu emang sewit, baleno. Kadang rohak, gue samili. Atir aja baleno. Umatul sih. Kadang nggak weda, si ketok kok tinggi atau kadang pas kita merem-rem ya ya wis tahayur ya wis makome wis umat Islam sing kumat jadi kadang umat Islam kadang Islam sing ya pasabe ya umat Islam pas ra bener umat sing umat sing kumat umat jadi Alih, sanggok kata Tahayar. menarik dari saya itu orang wali kecuali Tahayar. bergabung mas ketika harus usul kabel sementing Allah sampai Allah diamuk kemangsamu bumi singgahwe soboh naran kok gue pedet kok makhluk Iku yo gaweanku kenapa aja kayak seneng aku kudu seneng gaweanku medun bareng medun kok makhluk jadi hijab kalau roh baban roh terus lali pengen jari seneng aku kok kena hijab munggah menek Barang pangeran, makhluk oh, itu ayat kekuasaanku, medun mena. Akhirnya hikam lucu cuman. Akhirnya makom ketemu, Jadi Munggah sing hakikat Terus baru bamal terus ketemu neng dalan. Singi kipar iki lagi munggah Aku iya nah, aku hari <laughs> ini Aduh, ada Sing, aku es madur. Lah ketemu aku tengah, bodoh, <laughs> Aku blok hour. Jadi ada fitadali, ada fitaroki. Tadal -tadal, ketemu neng tengah, oh. akhirnya terus menjadi kesimpulan makome. Oh aku oh. oh, oh. sempat penyinggung banyak pihak. Si kami, kok mereka nyatain tenan. Kajing nabiu makom paling dulu. Gue jari ini pas ketemu pangeran isi drotil. Abi nyatain bahwa pangeran di Artinya bahwa keputusan tertinggi. Daman nabi ketemu pengiran di maka keputusan tertinggi ini bukan medun, berarti ini itu terbaik. Dari terbaik kok awal ngeneng ini lagi, juga no. Bareng juga no keputusan nih, no. Berarti keputusan medun, keputusan terbaik, keputusan nih nundur. Tobara, bareng medun, yang ini lagi, kemurahan yang ini lagi. Jadi, Dewi jadi tak Zidni fi disini hobi kau Karena rada di pengiran itu ane baca ningsin itu meerot ikut di pada no peristiwa nabi, baliknya meerot ikut di pada no peristiwa nabi, sinton ayo aja nabi sempat kaget lu kok iso, pak owah kepengen ngentikan etris, etris nabi singwarofa anak makanan, etris kue saikin yang kene yang langit, do ngobeha Iku ana bedane mbek Ayyub fi bu dihi fi batnil khutfi qiril yo tetap aku guru. Nek dalane Ayyub rak wis diunta liwak, Nabi Yunus, Yunus wis diunta liwak, ijek ning lau, laung. Tapi arke be aku iki padha mbekku. Nabi Idris dibandingna Nabi Yunus. yang Idris wa rafa'na huma kana aliyya Yunus di batnil khut, fi qa'aril bakhri, fi dhulu matin, salah sebuah senten akhirnya, umpama nabi ku terus niksidratil muntaha terus terus nyongko nak didengar pengeran karena dekat terus bedanya apa, samae Allah, samaul makhlukat para tenan nak para kalau kita seneng kini aduh, kerungunnya Allah ya podoh makanya aduh, koyaku itu penting, paham ya mereka gununjuk, nak piringnya Allah itu podoh Aibun jining wis fanak. Dadi hadafi tadalihi wa hadafi tarqi. Sing kita lagi medun kita lagi munggah, terus lagi munggah pah-poh. Pah-pasan podo. Ana iki kagem iki kagem. Ah, sing ati iki kagem gendeng yo dadi Narawali rausa dan Yen yo jadi karena kita luswana di bumi, menghilingi Nak, Allah ketika kita nyongkop parek, yo tetap bodoh ada yo bodoh mereka layah jubu sam'arhu buddun Allah samanya tidak dihalangi oleh status jauh nah, ini terus Allah menunjukkan no, ada Nabi untuk didengar diangkat ke langit yaitu Nabi Ibrahim ada Nabi supaya Allah mendengar malah dibelisnanya segara cek diuntal iwa dan Allah nyunjukno ning nak malaikat ngantira krungu Mas. Mas kan malaikat. Ya Allah suara ini saya tidak asing tapi saya tidak tahu siapa dia. Saya nabi Allah ikut nabi kuyunus. Lagi tak hukum mergo nabi kok mutung. Lagi tak hukum tak kon nguntal wa. Tapi wak diomongi gawe pangeran ikut ora halal kanggo koe aja untal ya Mas. Aja pangan. Lah nek iltaka ma iltaka iku balagoe Quran ora dikunyam ben wer diuntal. Merko sekali di dilat Kena gigi ini, tuh malah <laughs> naik iltikamu, jumta. Bener-bener gak melewati proses kena gigi, kena apa? Mafalta kau malik. Bawa mulia. Rasulullah Andahukah namnalmu sabihin lala fitha fithatni. Jadi Nabi Yunus yang koyok ngonowai, saya no notaspe. Ini taspe dateng untuk salam tempe. Kau bodong tapi anak imam tahlil. Eh, kau wes taspe koyok Nabi Yunus, si jentok alam tembel aku fitunya Hasanah eh enak enak lah supaya enak dari umatnya Nabi enak yang ragia ini untuk berkat yang tiga dihutang aku semuanya bergoro jadi kayak untuk rezeki kalau hutangan aku semuanya bergoro ya aku semuanya pita hutangannya orang kuat masih kuat semua acaranya nah, nak caro mampu ya ramah masalah kemarin masalah kan diutang gimana? jadi gue disalami temblik berdua tangan, mangan berkat berdua, tangan, ya, jadi semari kita ya.